Bayangan besar menutupi seluruh kota iblis unik Semua orang mengenakan wajah terkejut ketika mereka melihat makhluk raksasa di langit Celestial Demon Martin memang memenuhi reputasinya Tubuhnya yang menakutkan benar-benar tampak seperti bisa melahap matahari dan bulan Selain itu Semua orang bisa merasakan bahwa aura Little Marten jelas menjadi semakin kuat ketika tubuhnya membengkak Bahkan dia tidak lagi lebih lemah dari salah satu dari tiga guru sekte besar Gerbang Yuan. Memicu tanda leluhur, ini adalah teknik klan Martin Celestial Demon untuk memastikan kelangsungan hidup seseorang. Meskipun dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya untuk sementara waktu dengan menggunakan metode ini, kemungkinan dia akan menderita luka yang cukup parah setelah itu, tetua berjubah biru melihat bayangan hitam besar di langit. Matanya terfokus saat dia menjelaskan dengan lembut. Namun, bahkan jika dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, masih tidak mungkin baginya untuk mengambil mereka bertiga sendirian. Triotian Yuan Zi adalah ahli yang telah melangkah ke panggung samsara. King Yuanzi Zi tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat ketika dia mendengar kata-kata yang lebih tua dari yang berjubah biru. Ekspresi di matanya adalah ekspresi yang rumit. Energi hitam keunguan praktis telah berubah menjadi lapisan tebal awan di langit. Awan-awan melayang di sekitar Little Marten, menutupi tubuh besarnya hingga hanya samar-samar terlihat. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuh salah satu dari kami bahkan setelah menyalakan tanda leluhurmu. Tian Yuanzi melihat ke awan hitam keunguan yang merembes ke langit, ketika sebuah ekspresi serius berkumpul di matanya. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku harus mencoba. Suara tajam Little Marten bergemuruh turun dari langit. Detik berikutnya, awan mengaduk dan berubah menjadi bulan sabit hitam keunguan besar. Keunguan bulan sabit tergantung di langit ketika fluktuasi yang menakutkan menyebar, menyebabkan rasa takut terlahir di hati seseorang. Iblis bulan cakar hitam keunguan raksasa menembus lapisan awan dan meraih bulan sabit tanpa jeda. Itu tiba-tiba mengayunkan bulan sabit ke bawah, yang terakhir merobek ruang dan meretas dengan marah ke arah trio Ren Yuanzi. Bang! Bulan Sabit bersiul di Cakrawala, meskipun beberapa ribu kaki jauhnya, retakan yang sangat besar telah muncul dalam unik Devil City. Memikirkan bahwa kekuatan bulan yang berputar ini sebenarnya sangat menakutkan. Huh, Ku, Ren Yuanzi mendengus lembut dan dingin saat dia menyaksikan adegan ini. Dengan gelombang lengan bajunya, kekuatan hidup dan mati mendesis keluar, dan langsung berubah menjadi cakram hitam dan putih besar di langit. Hitam dan putih hidup berdampingan di dis, muncul seperti yin dan yang. Sama seperti dis kehidupan dan kematian terbentuk, bulan dengan ganas tiba. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak satu sama lain seperti meteorit. Ledakan, suara nyaring bergema di langit di atas. Setelah itu, semua orang melihat fluktuasi energi besar seribu kaki dengan liar menyapu langit seperti banjir besar. Pada saat itu, Seluruh langit hancur, karena banyak retakan hitam besar muncul berturut-turut seperti mulut besar iblis. Dis hidup dan mati ditembak mundur karena dampak, sementara Ren Yuanzi juga terkena serangan balasan, dan sebenarnya dipaksa mundur dua langkah. Segera, matanya menjadi sedikit gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul pada piringan hidup dan mati yang terbang mundur. Setelah itu, tubuhnya tampak menyatu dengan dis. Berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan putih yang sekali lagi bergegas menuju Little Martin di langit. Bum bum bum. Fluktuasi yang menakutkan terus beriak melintasi langit. Bulan berputar besar terus menyerang Ren Yuan Zi. Di atas serangan ini, beberapa fluktuasi juga melanda duo Tian Yuan Zi. Dari kelihatannya, Martin kecil berniat melawan mereka bertiga sendirian. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung. Karena kamu ingin bermain. Aku akan menemanimu. Petik 2. Tian Yuan dan Di Yuanzi saling bertukar pandang. Segera, kilatan dingin melintas di kedua mata mereka. Dengan tawa sedingin es, mereka bergegas keluar pada saat yang sama, sebelum akhirnya menyerbu medan pertempuran di langit. Gemuruh, dengan penambahan duo Tian Yuanzi, awan hitam keunguan itu di langit mulai runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Sedikit demi sedikit, Tubuh besar Little Martin juga mulai dipaksa mundur. Jelas, meskipun kekuatannya telah pulih sejenak, Little Martin masih kesulitan melawan mereka bertiga sendirian. Dia sebenarnya melawan tiga master sekte besar dari Yuan Gate sendirian. Ling Qingshu menyaksikan pertempuran besar di langit dari sebuah bangunan yang jauh. Wajahnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh sedikit terpengaruh. Rangkaian acara hari ini menyebabkan bahkan dia kesulitan untuk tetap tenang. Celestial Demon Martin benar-benar sesuai dengan namanya sebagai salah satu klan tingkat penguasa di dunia binatang iblis. Wanita cantik di samping Ling Qingzu menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak terkejut. Segera setelah itu, dia berkomentar. Jika itu pertandingan satu lawan satu, dia mungkin tidak akan takut pada tiga master sekte gerbang Yuan. Namun, mengambil mereka bertiga sendirian benar-benar mendorongnya. Apapun itu. Kemungkinan masalah ini akan menyebabkan seluruh wilayah Suan Timur menjadi gempar begitu menyebar, bahwa orang kecil bernama Lindung benar-benar bukan orang suci yang berbudi luhur. Dia hanya memiliki kekuatan dari delapan tahap Yuan Nirvana. Namun dia sebenarnya mampu menggerakkan badai seperti itu. Namun, gerbang Yuan kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskannya karena ini. Petik dua Di Sampingnya Su tanpa sadar mengepalkan tinju kecilnya dengan erat ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya agak merah, setelah beberapa keraguan, dia tiba-tiba berkata, kakak Lindong tidak akan mati di tempat ini. Meskipun dia jelas menyadari bahaya macam apa yang saat ini dialami Lindong, dia masih dengan keras kepala percaya bahwa orang ini, yang terus-menerus menciptakan mukjizat, tidak akan mudah mati di tangan Yuan Get." Ling Qingzu menatap wajah Su Rou yang keras kepala dan bermata merah. Beberapa saat kemudian, sebuah senyuman yang dapat menyihir siapapun terungkap di balik tudungnya ketika dia juga sedikit mengangguk. Dia sangat ambisius. Sebelum dia mencapai tujuannya, kemungkinan tidak ada yang akan bisa membunuhnya. Kamu berdua, wanita cantik itu agak tak berdaya ketika dia memandang kedua wanita ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang mengambil tindakan terhadap lindung kali ini bukan individu biasa. Mereka adalah tiga master sekte besar gerbang Yuan. Ini adalah para ahli tingkat puncak asli di wilayah Suan Timur. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan triotian Yuan Zi. Mengapa dia masih melakukan ini? Ying Yuanzi bergumam ketika dia melihat Little Martin perlahan dikalahkan di langit. Tetua berjubah biru sedikit mengerutkan kening. Matanya perlahan menyapu ke arah awan hitam keunguan yang menembus langit. Sesaat kemudian, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia menatap dengan saksama pada titik tertentu di belakang Little Marten. Lapisan awan hitam keunguan ditangguhkan di tempat itu. Namun, ada fluktuasi samar dan misterius yang dipancarkan dari lapisan cloud ini. Dia tidak berniat terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan kelompok Tian Yuanzi. Mata sesepuh berjubah biru itu berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia berkata, 'Dia tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu.' Mata Ying Xuanzi juga fokus ketika dia mendengar ini. Dia juga memperhatikan sekelompok awan hitam keunguan yang tidak mencolok. Segera setelah itu, tinjunya tiba-tiba mengencang. Itu adalah fluktuasi teleportasi. Dia bermaksud untuk pergi dengan lindung dan little flame. Petik dua, ya, jika dia benar-benar bertaruh hidupnya. Dia mungkin benar-benar bisa membunuh salah satu dari tiga tuan besar Yuan Gate. Namun, Lindong dan Little Flame juga akan mengalami kesulitan lolos dari bencana ini. Tetua berjubah biru sedikit mengangguk. Dia sengaja melawan trio Tian Yuanzi untuk mencegah mereka menemukan fluktuasi teleportasi. Aye, aku harap dia akan berhasil. King Yuanzi mengepalkan tangannya dengan erat. Jelas, dia juga tidak ingin Lindong mati di tempat ini. Bang, suara gemuruh lainnya meledak di langit. Tubuh besar Martin kecil tiba-tiba menarik dengan cepat. Berkedip ketika dia benar-benar berubah kembali menjadi bentuk manusia. Matanya suram saat melihat trio Tian Yuan di langit yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Energi hitam keunguan menyapu. Langsung meraih Lindong dan Little Flame saat mereka dengan cepat mundur ke lapisan awan hitam keunguan. Berdengung. Cahaya di lapisan awan menghilang dengan cepat ketika mereka bertiga masuk, saat formasi spasial terdistorsi muncul. Teleportasi. Ketika Triotian Yuan Zi melihat ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Aku akan mengendalikan formasi, kita tidak bisa tetap di wilayah Suan Timur lagi. Segel yang dibentuk oleh tangan Little Martin berubah dengan cepat. Segera, formasi spasial terdistorsi mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Karena fluktuasi spasial liar menyebar dengan cara gila. Kulit lindung pucat saat dia melihat wajah Martin kecil yang gelap dan husyuk. Dia bisa merasakan bahwa aura yang terakhir dengan cepat berkurang. Segera, dia mengerti bahwa kekuatan yang terakhir telah mulai menghilang. Jika kekuatan Little Martin benar-benar menurun, mereka tidak akan lagi memiliki peluang untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri, bagaimana bisa begitu mudah? Petik 2. Trio Tian Yuanzi mendengus dingin, dan secara bersamaan menyerang. Energi besar mengoyak langit dan dengan kejam menabrak formasi spasial. Dari kelihatannya, formasi teleportasi yang Little Marten telah susah payah bangun akan segera dihancurkan jika mereka akan dihantam olehnya. Bajingan, mata Little Marten merah padam saat dia menyaksikan serangan dari ketiga bersiul itu. Dia saat ini mengendalikan formasi dan jelas tidak dapat memisahkan perhatian untuk menghadapi serangan dari ketiganya. Aku akan menghentikan mereka. Raungan yang dalam dipancarkan dari harimau hitam yang telah berubah menjadi Little Flame. Segera, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hitam saat dia bergegas keluar. Tampaknya dia bermaksud menggunakan hidupnya untuk memblokir serangan. Bang, namun, sesosok melangkah maju sebelum Little Flame dapat bergegas keluar dari formasi. Sosok itu melemparkan tendangan ke belakang dan mengirim api kecil kembali ke formasi, sambil menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk menembak keluar dari formasi. Kakak laki-laki, Little Flame dan Little Martin menatap sosok yang telah menembak, dan untuk sesaat tertegun, mata mereka dengan cepat berubah menjadi merah darah. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 828, Sosok Lindung Melayang di Langit tatapannya yang tak tergoyahkan tertuju pada serangan menakutkan yang merobek udara ke arahnya. Sebelum serangan ini sampai padanya, tekanan mengerikan sudah menyebabkan ruang di sekitar Lindung menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Serangan simultan oleh tiga master sekte besar Yuan get Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan Lindung berada dalam situasi tanpa harapan selamanya. Meskipun Lindung mengerti bahwa penampilannya hanya mirip belalang yang mencoba menghentikan mobil. Dia tidak ragu-ragu. Aktivasi formasi masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus melangkah maju untuk memblokir serangan ini. Kalau tidak, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Berdengung, formasi cahaya gemerlap dengan cepat memanjang dari telapak tangan lindung sekali lagi. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya. Ketika lampu merah-merah menyapu dan berubah menjadi merah tua yang melindungi dia di dalamnya. Swoosh, sinar yang diisi dengan kekuatan dekomposisi adalah yang pertama yang bergerak maju. Setelah itu, ia bertabrakan dengan hebat melawan serangan yang agung dan menakutkan di bawah perhatian banyak tatapan. Meskipun kekuatan dekomposisi itu unik, tidak diragukan lagi ada celah seperti semut dan gunung jika dibandingkan dengan serangan dari tiga guru sekte besar Yuan Geth. Oleh karena itu, Sinar cahaya hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum benar-benar runtuh. Ledakan, sinar itu hancur. Dan serangan agung itu tiba. Pada akhirnya, itu menabrak kuali merah-merah tua. Segera, suara logam jernih bergema di langit. Riak merah-merah melingkar dengan cepat menyebar setelah suara keras muncul. Selanjutnya, semua orang menyaksikan cahaya kuali merah-merah dengan cepat redup. Akhirnya, ia mengeluarkan suara dan berubah menjadi kilatan cahaya yang kembali ke tubuh Lindong. Ur, Lindong terpengaruh ketika Kaul Burning Sky menderita pukulan, dan dia meludahkan seteguk darah segar, sementara wajah pucat awalnya menjadi lebih pucat. Jelas, Lindong tidak bisa memblokir serangan dari tiga master sekte besar bahkan setelah mengandalkan harta Yuan Murni. Lindong tidak punya waktu untuk menarik kembali setelah memuntahkan seteguk darah segar ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya membeku. Setelah itu, kekuatan yang menakutkan merembes keluar dari ruang dan melilitnya. Berderak, tubuh Lindong tampaknya langsung menjadi terdistorsi di bawah erosi kekuatan yang menakutkan itu. Darah segar merembes keluar dari pori-porinya. Penampilannya itu menunjukkan bahwa ia akan diubah menjadi daging cincang. Ah ah! Rasa sakit yang intens menyebar dengan gila-gilaan dalam tubuh Lindong. Bahkan dengan kemauannya, dia tidak bisa membantu, tetapi melepaskan deru rendah rasa sakit. Darah terus melonjak, membuatnya tampak seperti terbuat dari darah. Trioren Yuanzi menyaksikan adegan ini dari langit yang jauh dengan sikap acuh tak acuh. Mata mereka tanpa ampun, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalamnya. Dalam formasi di belakang Lindong. Mata Little Flame dan Little Marten berubah menjadi merah darah. Harimau hitam raksasa yang ditransformasi oleh Little Flame tiba-tiba melepaskan raungan panjang ke langit. Raungan yang dipenuhi dendam pahit, ledakan, gelombang demi gelombang rasa sakit liar dibebankan ke hati Lindong. Dia benar-benar bisa merasakan kematian pada saat ini meskipun kekuatan besar dari tubuh fisiknya saat ini. Serangan seperti itu sudah jauh melebihi batas yang bisa ditahan oleh tubuh fisiknya. Dia bisa mendengar tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retak samar. Pandangan Lindung mulai terkorosi oleh darah sampai menjadi buram. Perasaan lelah dan tak berdaya yang luar biasa bergema di dalam hati Lindong. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Gumaman terdengar di dalam hati Lindong. Kesadarannya secara bertahap mulai menjadi kabur. bas, -bas. Saat kesadaran Lindung hendak benar-benar hilang, aura naga langit yang telah ada dalam dantiannya tiba-tiba meledak pada saat ini. Aura naga langit meledak, itu menyebar dengan cepat dan mengisi tubuh Lindong. Selain itu, ia menyimpang ke median memutar Lindung dan menghancurkan tulang dengan kecepatan yang menakjubkan. Mengaung, gelombang demi gelombang aura naga langit terus memasuki daging Lindong. Energi ini biasanya sangat sombong. Dan bahkan Lindung hanya bisa menyerap sepotong kecil dari itu. Namun, pada saat ini, aura naga langit telah mulai menyatu dengan tubuh fisik Lindung atas kemauannya sendiri di bawah tekanan eksternal yang menakutkan. Itu memperkuat tubuhnya untuk menahan tekanan eksternal. Lampu hijau terang tiba-tiba meletus sekali lagi di permukaan tubuh Lindong. Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindung sebenarnya mulai membengkak dan bergetar. Pada saat berikutnya, lampu hijau meledak saat raungan naga yang menggetarkan jiwa bergema dari dalam. Saat raungan naga bergema, orang bisa melihat naga hijau yang selusin meter tiba-tiba muncul di dalamnya. Tubuh naga mengeluarkan aura naga yang intens. Aura naga seperti itu tidak biasa. Hanya ahli naga dari klan naga berperingkat cukup tinggi yang dapat memiliki aura naga surgawi. Meskipun aura naga surgawi ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan real deal, riak darinya benar-benar nyata. Seni bela diri apa yang dipraktikkan bocah ini, berpikir itu sangat aneh, dan mampu berubah menjadi tubuh naga hijau murni. Ren Yuanzi sedikit mengernyit dan berkomentar setelah melihat adegan ini. Tidak peduli trik apa yang kamu miliki, kamu tidak akan memiliki jalan kedua untuk mengambil di bawah serangan ini. Kilatan dingin melintas di mata Ren Yuanzi, semakin menonjol Lindong, semakin besar keinginan membunuh di dalam hatinya. Penghinaan Lindong menderita hari ini pasti akan menyebabkan Lindong menanggung kebencian yang mendalam terhadap gerbang Yuan mereka. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri, Lindong pasti akan menjadi lawan yang bahkan lebih kuat dan merepotkan daripada Zhou Tong yang diberikan bakatnya. Pada saat itu, bahkan mungkin mereka akan mulai merasakan sakit kepala. Naga hijau muncul dari dalam lampu hijau. Dengan cepat membudidayakan dirinya sendiri, lampu hijau melonjak tajam pada sisik naganya dalam upaya untuk bertahan sedikit lebih lama dalam menghadapi serangan yang menakutkan. Aura naga langit di dalam tubuh lindung benar-benar meletus pada saat genting ini, menyebabkan Green Heaven Materialist Dragon Skill yang dia praktikkan untuk diperkuat sekali lagi. Tubuhnya akhirnya bisa berubah menjadi tubuh naga hijau. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Bang-bang, meskipun ini masalahnya, jelas tidak mungkin bagi Lindung untuk benar-benar memiliki kapasitas untuk memblokir serangan. Oleh karena itu, naga hijau yang diubah Lindung akhirnya jatuh kembali dengan kekalahan di hadapan kekuatan menakutkan yang merobek udara. Sementara sisik pada tubuh naga juga retak dan meledak satu demi satu. Dalam waktu singkat, tubuh naga hijau sekali lagi dipenuhi luka. Meskipun ini kasusnya, semua orang di Unique Devil City agak terperangah. Beberapa mata mulai berubah menjadi kubur ketika mereka melihat naga hijau. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa delapan praktisi tahap Yuan Nirvana benar-benar dapat bertahan untuk waktu yang lama di bawah serangan dari tiga guru sekte besar Yuan Get. Meskipun tiga master sekte besar tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, ada perbedaan besar dalam status antara kedua belah pihak. Jika orang ini tidak mati, Yuan Gate pasti akan menghadapi bencana di masa depan. Beberapa mata yang tajam individu memiliki ekspresi serius ketika mereka saling memandang, sementara pikiran ini muncul dalam hati mereka. Dari keganasan yang ditunjukkan Lindong, kemungkinan diberikan waktu, dia akan melampaui monster itu Zultong Tong dari Sekte Dao, yang telah mengguncang wilayah Suan Timur 100 tahun yang lalu. Saat itu, Zhou Tong telah dibebankan ke gerbang Yuan sendirian dan menewaskan tiga tua-tua. Jika lindung selamat, apa yang akan terjadi? Hanya membayangkan adegan seperti itu menyebabkan semua orang merasa kulit kepala mereka sedikit mati rasa. Ledakan jika orang-orang ini dapat memiliki pemikiran seperti itu, Teotian Yuan Zi tentu juga akan memikirkannya. Oleh karena itu, kilatan dingin samar hadir jauh di dalam mata mereka. Meskipun mereka tidak menyerang lagi, mereka jelas diam-diam memperkuat serangan yang menuju Lindong. Ledakan, cahaya berdarah meledak di tubuh naga hijau. Sisik-sisik terbang ketika kekuatan mata naga hijau dengan cepat meredup. Bang, gelombang kekuatan menakutkan lainnya merembes keluar dari udara dan dengan kejam menghajar naga hijau. Di kejauhan, Ying Xuanzi tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya ketika melihat adegan ini. Dia segera berbicara dengan suara rendah. Tetua yang hebat. Menemani aku saat aku campur tangan kali ini. Aku ingin mengirimnya pergi dari tempat ini. Tetua berjubah biru terkejut ketika dia mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk pelan. Bang, sebuah serangan besar tiba-tiba dilepaskan dari tangan duo Ying Zi. Akhirnya, ia merobek ruang dan menghancurkan kekuatan menakutkan yang baru saja akan meledakkan naga hijau. Intervensi tiba-tiba dari pasangan Ying Xuanzi segera menimbulkan kegemparan dari seluruh tempat. Ying Xuanzi, apa yang kamu lakukan? Ren Yuanzi tiba-tiba berteriak dengan marah. Seseorang harus memaafkan dan melupakan. Ren Yuanzi, bukankah kalian terlalu ekstrem? Ying Xuanzi berteriak dingin, memotong rumput tapi tidak menghilangkan akarnya. Apakah kamu berpikir bahwa gerbang Yuan kami sangat bimbang? Gerbang Yuan kami tidak ingin melihat insiden Zou Tong saat itu terjadi kedua kalinya. Tian Yuanzi sedikit mengerutkan kening dan berkata, kalian berdua menghentikan mereka. Aku akan menghancurkan formasi mereka. Petik dua. Roger. Duo Ren Yuanzi segera mengangguk setelah mendengar kata kata Tian Yuanzi. Bang. Mereka bertiga tiba-tiba melangkah maju setelah suara mereka terdengar. Ren Yuanzi dan Di Yuanzi segera pindah dan memblokir Duo Ying Yuanzi. Di sisi lain, Tian Yuanzi menatap Lindong dengan ekspresi acuh tak acuh. Segera setelah itu, dengan mengepalkan tinjunya, seberkas seribu kaki cahaya hitam besar yang diisi dengan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba keluar dari tangannya. Orang bisa mengatakan bahwa Tian Yuanzi tidak menahan kali ini. Dia ingin sepenuhnya memusnahkan trio Lindong dengan satu serangan. Gemuruh, sinar itu seolah menembus langit. Itu melesat ke arah kelompok lindung dengan kecepatan yang menakjubkan, dan ruang runtuh dimanapun itu berlalu. Naga hijau yang berubah lindung juga telah ditarik ke dalam formasi saat ini. Mata Little Marten memerah ketika ia terus mengaktifkan formasi dalam upaya untuk berteleportasi dan melarikan diri sebelum serangan itu tiba. Namun, sinar itu terlalu cepat. Dalam sekejap, itu sudah tiba di atas formasi. Sedikit lagi, hanya sedikit. Ekspresi Little Martin jelek ketika raungan rendah muncul dari mulutnya. Ruang di sekitarnya menjadi semakin terdistorsi setelah raungan terdengar. Sementara banyak sinar cahaya mulai menyatu ke arah mereka bertiga. Ku mencoba melarikan diri. Mendengus dingin tiba-tiba dipancarkan dari Tian Yuanzi ketika sinar spasial menyatu menuju trio. Setelah itu, sinar cahaya lain melesat tanpa ampun. Bang, namun... Celah ribu kaki tiba-tiba muncul ketika berkas cahaya hendak menyerang formasi. Setelah itu, cakar naga hijau yang bisa menutupi seluruh kota iblis unik tiba-tiba menyapu celah di ruang angkasa. Cakar itu secara paksa menghancurkan cahaya ribuan kaki di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.